Orang yang menghina Belum tentu dia lebih baik Atau lebih buruk Daripada kita Daripada orang yang dihina tersebut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama saya Ratu Bidadari Dukun Kondang itulah sejuta umat Bully atau bullying Yaitu sebuah kata Dimana untuk Bahasa modernnya adalah Hater Dan hater adalah seseorang yang menghina kita Baik itu secara fisik langsung maupun tidak langsung Jadi tidak langsung mungkin bisa lewat chatting Mungkin bisa lewat komentar Atau lewat digital atau lewat meme Atau lewat sosial media digital Jadi dunia bully, dunia hater itu mungkin di telinga rakyat Indonesia, di telinga e, bangsa kita, itu sudah tidak asing. Dalam artian, tidak asing ini ya, memang di sini gudangnya. Gitu. Cuman, terkadang saya sendiri juga pernah menjadi korban bullying, ya, atau korban hater. saya dihina-hina, saya dicaci maki, diolok-olok. tapi yang bikin saya ketawa, yang bikin saya ngakak itu loh, orang yang membuli saya itu, secara level, secara grade, secara kelas lah, high kelas lah lah, gitu. ukurannya itulah, <laughs> malah hancur daripada saya. Jadi intinya kita shape jadilah diri kita sendiri Kita nggak perlu mengurusi mereka-mereka mereka yang tidak tahu kita Kita tidak perlu baper, tidak perlu sakit hati terhadap mereka-mereka mereka yang belum mengenal kita Mereka hanya bisa bacot, mereka hanya bisa nyocot Dan sebenarnya mereka menghina dirinya sendiri Mereka merendahkan dirinya sendiri ada orang seseorang ya, animus lah atau sifulan atau sombong atau Mr. X atau Miss X membuli saya, mencaci maki saya, menghina-hina saya. Saya lihat profilnya. Ini siapa sih orang itu? Saya lihat identitasnya siapa sih orang ini? Kok seakan lebih baik daripada saya? Seakan lebih perfect, lebih sempurna daripada saya? Ketika saya lihat, ini yang bikin saya nganggak. Emang saya tahu, lidah itu tidak bertulang. ya nah, Betul kan, memang kita punya lidah, cuman kan tidak bertulang gitu kita mau ngomong apa aja bisa gitu, <laughs> kayak semisal contoh saya dibully, dicaci maki, sesat, kafir, murtad, etis, gak punya agama. lah saya akan ngakak, dengan statement-statement penghinaan, cacian magian, seorang ratu bidadari dikatakan etis, kak bertuhan, kak punya agama, sesat, kafir, murtad, bid'ah, dan lain-lain gitulah. lah mereka ini melihat dari kacamata apa? mereka itu melihat dari sisi apa? demensia apa? kok bisa terucap kata-kata tersebut? Kok bisa e, melontarkan statement tersebut? Ini kan konyol. Sedangkan leluhur-leluhur saya. Mbah saya di atasnya mbah buyut, di atasnya mbah cangga, di atasnya lagi, di atasnya lagi, di atasnya lagi, di atasnya lagi. Sampai ke, tak perlu saya sebutkan. Bilang seorang kiai seorang ulama dan punya andil menyebarkan Islam di tanah Jawa terus saya sebagai cicitnya sebagai cucunya dihina-hina oleh orang-orang yang sok suci orang-orang munafik itu. <laughs> saya hanya ketawa gitu. ya mungkin karena mereka melihat saya dari penampilan saya dari cara gaya saya jadi kan mereka kan melihat dohir saya Mereka sudah ketipu ya Netizen-netizen itu sudah ketipu Dengan penampilan saya Dengan cara bahasa saya Dengan gaya saya Dengan setel saya Jadi mereka itu melihat seseorang itu Dari penampilannya Ya mungkin apa saya harus bersorban Apakah saya harus berjuang Apakah saya harus menjadi orang munafik? Saya nggak mau, saya maunya biar saya menjadi diri saya sendiri. Saya ingin lost goal gitu loh. Saya nggak mau jaga iman, saya tidak perlu menjaga wibawa, saya tidak perlu bergaya soal, alim nggak penting buat saya. Saya nggak perlu bergaya soal games. Mending saya bergaya anak-anak nakal Saya berdandan setel dengan setel orang-orang kafir Dengan tujuan untuk menutupi siapa saya Untuk menutupi kebaikan saya Karena sesungguhnya Allah lebih mencintai seorang hambanya Yang menutupi kebaikannya Menutupi kealimannya Menutupi kesolehannya dengan kejelekannya, dengan kejelekan, dengan keburukan. Biarkan orang melihat orang tersebut. Wow, oh, dia pendosa! Ahlin raga tapi secara personal, secara hubungan dia dengan tuhan dia kekasihnya. Tuh. Makanya, saya itu miris, saya ya ketawa, kasihan. Saya melihat orang-orang yang menghina saya tentang agama. Rata-rata mereka bakalan kualat. Tuh percaya enggak percaya. orang yang mengatakan saya kafir, sesat, murtad, jasaakan akan saya enggak punya agama, dukun sesat dan lain-lain. Insya Allah tanpa apa dengan izin Allah, entah itu harian, mingguan, bulanan atau tahunan, dia akan kualat. Lah kok bisa kualat? Karena dia menghina sesu sesuatu yang bukan kebenarannya, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa di antara kamu mengatakan saudaranya dengan perkataan 'hai kafir', maka kalimat 'kafir' itu harus ditanggung dari salah satu di antara keduanya. Jika benar kata Rasulullah, tidak apa-apa, namun jika salah, maka kalimat 'kafir' itu..." Akan kembali ke dirinya Akan kembali ke dalam dirinya Lah ini bahaya Gak sembarangan Mau mengafirkan orang Memurtad-murtadkan orang Mensesat-sesatkan orang Gak sembarangan Lalu Saya dihina sama seorang yang soalim agamis, Orang yang ilmunya baru sejentik-jentik itu, kualat Kena karma dia nanti Apa yang dia ucapkan akan kembali Kepada dirinya Kok bisa? Leluhur saya yang gak terima Bamba saya, buyut saya, canggah saya Ke atasnya, atasnya, atasnya lagi Melihat cucunya Melihat cicitnya dihina tersebut Gak bakalan terima Leluhur saya memang gak bakalan Mukul dia Tapi dia akan terkena Sumpah serapah Atau terkena balak sangkala Atau karma Itu yang harus dibahami karena leluhur saya juga punya andil Leluhur saya juga dakwah Islam Menyebarkan Islam Terus cucunya dihinain -hina tersebut Walau beliau sudah Bukan di alam dunia lagi Sudah di alam lain Tapi beliau masih hidup Karahmahnya masih ada Yang tidak terima Melihat cucunya dihinah-hinah -hina. Kualan Rata-rata itu sudah saya amati Apa yang dia katakan akan terjadi kepada dirinya Karena Allah itu maha membolak-balikan hati manusia Allah maha membolak-balikan hati manusia Allah maha membolak-balikan hati manusia Yang alim bisa dijadikan murtad Yang ahli agama bisa dijadikan ahli maksiat Kalau Allah bergendar kun fayakun jika terjadi, maka terjadilah ini yang harus dipaham dan ini ilmu hakikat. Itulah. Makanya, kalau orang menghina-hina, saya ketawa. Kasihan sama mereka, bakalan kualat. Mungkin gitu saja yang saya sampaikan di sini. Oh, jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube Ratu Bidadari TV. Jangan lupa tetap ikutin update-update terbaru uh, di konten-konten saya video saya Ratu Bidadari TV di channel YouTube Ratu Bidadari TV Assalamualaikum